Halo Assalamu'alaikum, Ketemu lagi dengan Bang Emet sang pelancong. Kali ini Bang Emet lagi ada di Sumba di tempat yang namanya Talasi. Nah, Bang Emet kesini katanya di sini ada tempat menanam biji kopi dan bisa langsung diracik dan kita minum. Seperti apa Talasi? Ayo kita lihat. Bekerja sama dengan masyarakat setempat, produk utama Talasi W Tabula Sumba ini adalah kacang mete. Asal tahu saja kacang mete Sumba merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Dan tak hanya kacang mete, talasi juga mendukung pengembangan citronella Sumba menjadi esensial oil berkualitas tinggi. Biji kopi talasi sendiri berasal dari wilayah Wejewa, kawasan dataran tinggi di Sumba. Biji kopi yang sudah matang sepenuhnya itu lalu mengikuti proses fermentasi alami dan pemanggangan di fasilitas milik talasi, baik di Sumba dan di Bali. Nah, kali ini kita akan menjajal hasilnya. Kebetulan, berhubung Talase Estate Wetambula Sumba adalah lokasi wajib kunjungan kalau Anda berwisata ke Sumba, di sini juga ada kafe yang didesain sangat nyaman dan instagramable banget. Kayaknya di Jakarta, Bang Emet belum pernah lihat kafe outdoor yang model begini. Ada nggak ya? Berhubung ada beberapa jenis kopi yang sukses menghantam lambung Bang Emet, Kopi yang paling aman untuk Bang Emet konsumsi adalah latte. Dan di sini juga ada. Langsung deh, Bang Emet pesan satu. Hot aja, nggak berani ice. Takut batuk. Meruya masih jauh soalnya. <laughs> Setelah biji kopi disulap jadi bubuk, lalu dicampur air panas dengan takaran berakurasi tinggi, lanjut ia dicampur susu dengan takaran yang pas oleh baristanya. Hasilnya, wow. Susu kopi satu gelas, kopi satu tetes, itu adalah ice latte itu adalah ice latte Oli Assalamuala kakak itu apa mas? latte eh aku mau yang ice boleh mas? boleh? iya aku yang ice ya jangan tiba <laughs> mantap guys paling bener itu minum kopi di tempat bijinya ditanam langsung di sini oke okay. sampai ketemu di video berikutnya.